tapi umumnya doa ni adalah untuk semua setiap orang di atas muka dunia boleh berdoa dah nah wahai tuhan kami berikanlah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapa serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitung amal dan pembalasan jadi minta supaya Allah ampun dosa Bismillahirrahmanirrahim Al Alhamdulillahillahi Al warahmatullahi Al wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari jumaat minggu yang kedua di dalam bulan rajab tahun 1444 hijrah dan pagi hari jumaat uh, minggu yang pertama di dalam bulan 2 tahun 2023 uh, Baca bacaan pada pagi hari ini iaitu ketah yang saya bagi pada, pada minggu lepas tajuknya mulia nya mukmin dan mukminah di sisi Allah Subhanahu dan sesama makhluknya nen dalam kitab ni iaitu hubung dengan doa-doa yang semua makhluk pakak doa minta dari Allah Subhanahu Wa kepada orang-orang beriman dan juga nabi-nabi rasul-rasul dan sesama orang-orang beriman juga pakak berdoa game hari di antara satu sama lain jadi sudah pun dua dah sudah pun dua doa yang saya baca maka uh, hari ini kita masuk doa yang ketiga di muka dua doa nabi Ibrahim alaihi memohon supaya dia mendirikan solat diterima doa dan diampun dosa sekalian dan ampun dosa sekalian orang, -orang yang beriman doanya auzubillahi minasyaitonirrajim Surah Ibrahim ayat 40 dan 41 Maksudnya wahai Tuhanku jadikanlah daku orang yang mendirikan salat dan demikianlah juga Zuriat Keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Jadi ayat ini kita boleh guna sebagai doa. Ini. Walaupun doa yang disebut oleh Nabi Ibrahim, tapi umumnya doa ni adalah untuk semua setiap orang di atas muka dunia boleh berdoa. Doa. Nah, wahai Tuhan kami. Berikanlah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapa serta bagi orang-orang yang berimin pada masa berlakunya hitung amal dan pembalasan. Jadi minta supaya Allah ampun dosa. Sama ada di dunia lebih-lebih lagi di hari pada mahsyar yang setiap orang akan dihitung amalnya apa yang dia dok buat. Ani nak ayat katanya. Salah satu daripada doa nabi-nabi pada zaman dahulu. Dan nah, belum pada ni, iaitu doa Nabi Nuh Lepas tu, doa Nabi Ibrahim Mari yang keempat pulak Doa para mukmin yang datang kemudian kepada para mukmin sebelum mereka Maknanya Doa orang-orang yang mari adik belakang Kepada orang yang belum pada tu Kita pun begitulah Do Doa kepada orang-orang yang berimeh sesama kita Dan kepada orang yang belum pada kita hok berimeh hok mati Sejak daripada Awal manusia Mati atas muka dunia Huk berimeh Sampakah hok mati saat ni Duk dalam doa kita Belakang ni Ni nak ayat katanya yong yai Ataupun Hubung Di antara Orang islay Sama orang islay ni Tak terucuk Supaya saya labur dah Duduklah Mana-mana pun adanya hubung kait Di antara Orang-orang islay Walaupun kita tak tahu Bahasa Tak ada biasa berjumpa. Tapi mereka itu dan termasuknya kita duduk di dalam doa belakang. Yang Allah Ta'ala firman. Wa'alladhina jauh min ba'dihim ya'qulun. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Surat Al-Hashr ayat 10. Doa ni biasanya orang lelaki baca di dalam semaya-maya. Nah, takbir yang keempat baca doa ni. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata. Ani, Orang-orang semua lelaki dan perempuan Pakat doa dengan doa ni Gak apa tu Rabbana gfirlana wali ikhwanina Lathina sabakuna bil iman Wahai Tuhan kami Ampunkanlah dosa kami Dan dosa Saudara-saudara kami Yang mendahului kami dalam iman Bermaknanya Kita sama-sama orang Islam ni Pakat mitok semua Supaya Allah ampun dosa kita dan dosa orang hak sebelum kita dan janganlah engkau jadikanlah dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman ani wallahu alamlah kita duk mitok dalam doa kita jangan capok dalam hati kita ni dendam hasad dengki kepada orang-orang beriman tapi witi, hidup kita heh sungguh masyaallah boleh jadi tak serupa dengan kita duk mitok doa withi hidup kita setengah-setengah orang -setengah ya? dan eh, hasad dengki marah takabbur Dengan orang-orang Islam ani noyak katanya ya tak serupa tekah duk tu minta supaya Allah hapung rasa -so. kita ni so belaka satu belaka tapi withi hidup sungguh tak serupa anilah sebab tu kita kena jadi bersih hati kita cuci bersih Jangan we ada walaupun selumbar Sikit-sikit pun jangan we ada di dalam hati kita denar marah Hasat deki kepada orang-orang Islam We maaf so'amu dan kita pun Baik semua dengan orang Gitu lah nah, Ni adalah Nak we jadi masuk dengan doa Kalau kita duduk mitok Duduk baca, we jadilah Cara hidup kita pun super dengan Kalau kita duduk mitok tu Wahai Tuhan kami Sesungguhnya engkau amat melimpah balasnya kasihan dan rahmatmu mu Innaka raufur rahim. Ani kita sesama orang-orang Islam yang duk berdoa. Yang kelima, doa seorang mukmin kepada sekalian orang beriman. Alhamdulillah, termasuk sepanjang saat ini juga. Setiap orang-orang Islam pakat berdoa kepada saudara-saudara dia yang beriman. Alhamdulillah. Ha masuk di dalam hadis an Anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minina wal lil mu'minat qataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Hadis ni sahih ada di dalam Sahihul Jami' bagi Imam Al Albani 1000 21 hadis hasan. Maksudnya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katanya sesiapa memohon ampun kepada orang-orang yang berimej lelaki dan perempuan maknanya siapa doa kepada orang ada lelaki perempuan yang berimej hak hidup ke hak mati dah Allah akan tanda pahala kepadanya sebanyak bilangan orang berimej lelaki dan perempuan nama banyak mana orang Islam atas dunia maka pahlawan boleh kepada kita banyak tu Pak kita tak tahu katanya banyak mana orang berimek hidup sekarang ni atas muka dunia Sanit Han katanya lebih kurang lebih daripada dua ribu juta orang Islam di seluruh dunia Pak kita cuba kita gambar hari ni hari Jumaat hari ni hari Jumaat setiap negara Pak Semaya Jumaat Di mana ada orang Islam Kenadanya doa yang orang pakai berdoa di dalam khutbah Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal Amwat. Masya Allah Mengikut jay negara masing-masing Pakai doa, doa Negeri mana ada semaya Jumaat Maka situlah Boleh katakan seluruh Orang pakai semaya Jumaat di atas muka dunia ni berdoa kepada sekelia orang-orang beriman. Alhamdulillah. Sebab tu kita pun kena selit sokmo deh dalam doa kita walaupun kita berdoa sore kena selit dengan doa ni. Yang kene doa Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di padang mahsyar. Nabi dok berdoa sokmo deh kepada kita. Nah, semua umat dia sampai ke akhir dunia. Tapi hot ning Nabi cok cong kepada umat dia tak termasuk umat lain bila tu di hari akhirat sikit lagi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li kulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati hadis dikeluarkan oleh al bukhari 2304 dan 7474 Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang nabi ada doa yang dia berdoa. Nah, Sebab tu, semua nabi-nabi ada belakang doa. Pisik yang ada pada setiap orang nabi itu, umumnya dia berdoa kepada diri dia, kepada ibu bapa dia, dan kepada umat dia. Nabi sendiri, sendiriwayat katanya aku ingin bersembunyi dengan doaku supaya ingin memberi syafaat kepada umatku di hari akhirat nanti. Ayah katanya Nabi ya taruh doa. Ya taruh so doa. Hak ni, ni dia ya nak wish kepada umat dia nak wish syafaat. Allah. Sebab tu kita pun harap dah. Harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita sebelum kita mati. Apa tu kalulah walaa yazbillah kalau takdir katanya kita ni dosa banyak. Banyak kesalahan, kesilapan, dosa kecil, dosa besar, hak dok buat, takde nak tobat. Maka harap katanya nabi sikit lagi tolong gue kepada kita. Tolong uthon kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Tapi jangan kita dok tak katanya tak apalah nabi tolong nak No no no no utang kau kita jangan. Kita sendiri kena bawa diri ni supaya selamat dunia akhirat dengan usaha yang Allah Taala beri peluang kepada kita semasa hidup di dunia. Yang ketujuh. Doa sebanyak-banyak binatah kepada orang yang mengajar kebaikan. Tengok ni. Gapo eh sebanyak-banyak menatah. Ha cuba kita tengok dalam hadis. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qad Kala Rasulullah sallallahu wa wasallam wa Hadis dikeluarkan oleh at Maksudnya sesungguhnya ambil maksud dia, Sesungguhnya Allah para malaikat semua ahli langit dan bombing Maknanya semua melekat Semua yang duduk atas muka dunia ni so, Termasuknya apa? Semua Di dalai sara dia Dan semua ikir di laut. Nah tu cuba kita gambar eh? Nate yang banyak sekali Yang duduk atas darat Iaitunya semua Sebab dia kecil Ning nak wintiasat Yang rakyat katanya Sat ying lek ying mi cam nuan mat ma. saat ying yai tubuh dia tu ying noi sebab tu cuba kita gambar katanya gajah gajah sikit sebab dia besar kalau zaman dulu dinosaur tak ada orang zaman lain ni sebab apa sebab tubuh dia besar no make, make mati simsak habis dah cuba kita gambar di laut. Tidak ada menata hak paling banyak sekali di laut kecuali ikan. Masya-Allah, semua atah muka bawahming dan ikan di laut, semua tu memohon keampunan ataupun mencucuri rahmitok mencucuri rahmat dan kebaikan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada orang. Tengok, siapa-siapa duk mengajar benda baik kepada orang, Ia termasuk di dalam hadis ni. Nak no, ayat katanya Manusia ni geligop Siapa ke? Ike Sumuh Sumuh Melaikat semua manusia Masya Allah Pakak doa -do kepada dia Sebab tu kita pun Kena masuk di dalam Orang yang Ngajar baik Kepada orang Yang nak ngajar benda tak baik Ngajar benda-benda yang menjadi Orang sesak Orang buat tak molek Hal itu tak, tak masuk dalam hadith ni Tapi Orang yang duk mengajar Kebaikan kepada orang InsyaAllah orang tu termasuk di dalam hadith ni Akhir sekali yang kelapar eh? Raja segala doa memohon keampunan Yang setiap orang digesal Supaya membacanya setiap hari Orang ni siapa-siapa yang duk baca Azkarnabawi Ya, ya keringat Doa ni Iaitunya hadith daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda Nabi Aja' satu doa iaitunya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu a'udhu min syarri ma sanatu abu'ulaka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi ighfirli, fa fa'innahu la yaghfirul zhunuba illa anta Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari ni 1300 ni ni dan 1323 Maksudnya, Wahai Allah, Engkaulah, Engkau adalah Tuheku. Tiada Tuhek kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptaku. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perjanjiemu sekadar kuasaku. Aku berlindung denganMu dari kebodohan -ke yang telah Aku melakukannya. Aku kembali dan mengenang nikmat yang Engkau memberi kepadaku. Aku bertaubat segala dosa aku, ampunkanlah kepadaku, kerana sesungguhnya tiada siapa yang mengampun dosa kecuali engkau sahaja Alhamdulillah, saya tulis di sini ada lima belah kaga Masa tengok Nabi dah, saya baca cepat dah, baca cepat Dalam pada itu, buka sahaja makhluk Allah berdoa kepada mukmin dan mukminah. Tetapi peribadi dan amalan mereka juga menunjukkan bahawa mereka berkeperibadi yang mulia Berpendirian tegas, tegak, berani, betul, sahih, mulia, faham agama Dan mempunyai sifat-sifat mulia di sisi Allah dan sesama manusia Di antara sifat-sifat mereka ialah ini, Saya tulis ni ambil daripada ayat Qura'a semua 15 kala sifat orang yang beriming nah, Cuba kita perhatikan cepat-cepat ini yang pertama, tidak memilih orang kafir yang menetek agama Allah sebagai pemimpin Dan tidak walak kepada mereka Niduk dalam surah Al-Imran ayat 28 Yang kedua, sentiasa menyeguh diri kepada Allah dalam semua urusan hidup Surah Al-Imran 122, 110 dan surah Al-Ma'idah ayat 11 Yang ketiga, orang Islam, orang beriman, juga Merasa gemetar hati apabila nama Allah ataupun sifat-sifat Allah dan ayat-ayat Allah dibaca Serta bertambah imin mereka Suratul Anfal, ayat 2 Yang keempat Orang Islam juga mendirikan solat Mengeluarkan zakat, bersedekoh Lepas tu banyak kata lagi Mendapat darajat ketinggian, keampunan dan rezeki yang baik Suratul Anfal, ayat 4 Yang kelima Orang Islam juga kalau capeng benar-benar tak -benar Berhijrah Berjihad di jalan Allah Memberi tempat perlindungi kepada orang susah payuh mereka akan mendapat keampunan dan rezeki yang mulia di sisi Allah serta kebaikan yang kekal abadi di akhirat nanti. Orang ini dekat dalam surah Al-Anfal ayat 74. Yang kene yakin bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali dengan takdir Allah dan Allah Tuhan mereka. Surah At-Taubah ayat 51. Yang ketujuh mendalami ilmu. Ni orang-orang Islam semua kena ngaji, kena pakak-pakak mengaji -pakak tak? kerana ingin mengajar dan memberi amarah kepada kaum mereka setelah pulang nanti surah at-taubah ayat 122 yang kelapan bersifat mulia seperti khusyuk dalam solat menjauhi dari perkara lalai mengeluarkan zakat menjaga kehormatan dan kemaluan dari sebarang dosa menunaikan amanah dan janji menghayati solat sebaik-baiknya ni ada di dalam surah al-mukminun ayat yang, yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang kesembilan Menjaga lidah Serta tidak terlanjur dalam pertuturi yang menjatuhkan muru, uh, maruah Dan berlaku fitnah Suratul Nur ayat yang ke-12 Yang ke-10 Merendah pandangi dan menjaga kemaluan dari sebarang dosa dan kesalahan Dan menutup aurat yang haram membukanya Serta menyahuti suruhan Allah supaya bertaubat, semoga mendapat keuntungan dan kejayaan Suratul Nur ayat 31 yang ke beradab dan berakhlak mulia. Seperti meminta izin masuk keluar apabila berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panitu hayyah ha, sahabat pada zaman dahulu, begitulah. Nak masuk dan nak keluar tu kena minta izin dengan Nabi dulu. Surah An-Nur ayat 22. Yang kedua belah bergembira dengan kemuliaan dan kemenangan orang Islam serta berada di pihak Allah dan Rasul-Nya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-4. Yang ketiga belah Orang Islam juga diuji ke ketika bertempur dengan seteru Allah Serta bersabar dengan semua ujian. Suratul Ahzab ayat 9 sampai 11 Yang keempat belah Yakin dengan janji Allah dan Rasulnya Serta sentiasa bertambah iman dan kuat keislamannya. Suratul Ahzab ayat 22 Akhir sekali Orang Islam semua ni Bersaudara Lepas tu, islah, be'ki, perbalahai, uwa'ime, berkeyakinai, berjihad dengan harta dan tubuh badai. Ini ada di dalam suratul hujurat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-15. Saya tulis hakik sekali, semoga kita termasuk dalam doa-doa tersebut, diberi taufiq dan hidayah, dianugerah kebaiki, keluhuran kesejahtera yang berkekala sampai ke syurga dan mendapat kereta Allah SWT yang maha agung. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum ala wa ala wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.